Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang oh. Jawa mudik Terus yang di rumah kan senang nerimanya Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal Saya pernah tanya pada seseorang Kenapa anda nggak mudik? Gak ada bekal Ustadz, gak ada bekal, malu pulang Kebayang gak saat pulang menghadap Allah gak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah Jadi gak mau keluar rohnya